serta klik tombol notifikasinya, persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baik lepas sahabat legislari manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini, bang Mimin akan memberikan informasi terbaru persahabat. Kue yang pertama di sini ada sebuah pernyataan dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo. Yang mana ini tentunya pernyataan soal pernikahan persahabat ya Dari idola kita, kesaingan kita, Lesti dan Rizki Bilat Bapak Bang Susatio menyampaikan bahwa intinya Tentunya ingin meresmikan pernikahan Lesti dan Rizki Bilat Yang sudah terbentuk untuk semua rangkaian pernikahannya persahabat ya Dan kita lihat juga persahabatnya sini. Bapak Bang menyampaikan bahwa lebih cepat, lebih bagus Masya Allah dukungan dari Ketua MPR Membuat kita semakin bangga dan bahagia Persahabat, ya mudah-mudahan Banyak orang-orang hebat dan orang-orang baik Selalu mendoakan, mensupport, mendukung Hubungan Lesti dan Rizky Milar Unggahan tersebut lagi di kembali Oleh akun Leslar underscore, Banyak sekali komentar dan tanggapan Dalam postingan tersebut yakni dari akun Instagram Haflin mengatakan, Alhamdulillah, semoga PPKM tidak dilanjutkan, amin amin. Baru sahabat ya doakan terus untuk kelancaran pernikahan Leslar. Dan kita lihat juga baru sahabat ya ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Ineger. Almira mengatakan, Bapak semangat banget ya pastinya dong untuk selalu mendukung Leslar. Pasti semangat dan tentunya bahagia. Melihat sebentar lagi idola kesengan kita akan bersanding di Pelaminan. Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah spesial yang mana semalam. Dari Bang Aril persahabat ya Rizky Bilar masih syuting sampai larut malam nih semalam persahabat ya. Masya Allah luar biasa semangat dari Rizky Bilar membuat kita semakin bangga padanya. Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kesehatan. Unggan tersebut pun telah diripost oleh akun Leslar Lover underscore pada Kalimat biasa juga dituliskan Kerja lembur bagai kuda semangat ya kah Semoga lelahmu menjadi lelah kah ka. amin Sahabat ya lembur terus nih setiap hari Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah postingan info Untuk selalu menginfokan mengingatkan kepada kita semua Para fans sejati Leslar Bahwa kita harus mendukung voting Rizky Bilar dalam kategori host terfavorit dalam lidah sosmed world 2021. Selain abang Bilar, kita juga wajib mendukung Lesti Kejora. Dalam kategori juri putih terfavorit persahabatnya, Masya Allah dua-duanya masuk nih. Tentunya kita wajib mendukung lewat aplikasi video persahabatnya. Mudah-mudahan mereka berdua mendapatkan penghargaan. Amin. Yarobal Alamin. Berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan dari akun hikmah 73 Anas Garkonoah yang mana di sini memposting sebuah postingan live Bang Bobi Suarez persabat ya Masya Allah luar biasa ini sebelum melakukan swipe semalam Bang Bobi melakukan live Instagram persabat ya dan banyak sekali pertanyaan dalam live tersebut salah satunya dari akun Rila Muna bersahabat yang mengatakan Bang Bang Didi kapan ke Jakarta katanya ya, dijawab oleh Bang Bobi tentunya semalam, malam akan uh, tentunya datangnya persahabat ya. ya. Mudah-mudahan saja hari ini ada kejutan dari keluarga besar Rizky Bilar, bahwa keluarga Bang Bilar sudah pada kumpul nih Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan saja selalu sehat dan selalu memberikan kabar bahagia kejutan untuk kita semua para fans. Tentu-tentu yang juga banyak sekali komentar yang diberikan dari akun Tita Sunarti 8290 mengatakan Bismillah, makin dekat hari ha makin deg-degan nih, wow tentu kita semua merasa deg-degan bersahabat ya akan tentunya bersama-sama menyaksikan acara yang paling kita tunggu maling bahagia akan pernikahan dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan dari Bang Ariel semalam juga mengunggah, menginfokan bahwa Cinta Abadi Leslar spesial pengajian dan upacara adat akan dimulai hari Sabtu tepatnya besok persahabatnya Masya Allah tentunya besok kita akan menyaksikan secara live acara spesial pengajian dan upacara adat Lesti dan Bilar jangan lupa untuk besok juga dibagi tiga bagian mas sahabat ya jam 7 pagi itu acara bahagia lahir batin dan acara yang kedua siang mulai jam 2 siang Prosesi pengajian, pengajian menuju halal Dan yang ketiga ini akan diadakannya malam hari para sahabat, ya Acara balacui melapeh Bujang rizki Bilar Masya Allah mudah-mudahan ketiga acara ini selalu diberikan lancar Amin, biarumpal alamin Dan kita lihat juga doa yang dituliskan oleh Bang Aril Lewat caption yang dituliskan Bismillah, semoga selalu diberikan kelancaran Amin, semangat. Wow, kita pasti semangat sebagai fans sejati, selalu mendukung dan selalu kompak, mensupport Lesti dan Miller. Berikutnya, bersahabat ya ini langsung mendapatkan info resmi dari Ibu Harsiwi Ahmad di akun Instagram pribadinya. Menginfokan bahwa Indosiar juga akan menayangkan siaran langsung Pesahabat ya, Akad Nikah Lesti dan Bilal Takdir Cinta Leslar hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masya Allah ini resmi dari Bos Besar Indosiar Menginfokan bahwa tepat tanggal 19 Agustus hari Kamis Akan digelar acara Akad Pernikahan Lesti dan Bilal. Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu para pecinta Leslar Indonesia dan mancanegara, akhirnya kita dapat bocoran tanggal rangkaian acara inti pernikahan Leslar yang sudah resmi diumumkan oleh kakek Rizki Bilat dan... Lesti Kejora Persahabat ya. ini tentunya sudah resmi diumumkan oleh Rizky Bilar maupun Lesti yaitu acara pengajian dan siraman Takdir Cinta Leslam hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dan akan nikah Takdir Cinta Leslam hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dan yang tentunya ketiga itu adalah tasyakuran Pernikahan Takdir Cinta Lester hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 Masya Allah sahabat ya Berita bahagia yang sangat luar biasa Membuat terharu menangis bahagia Semakin tidak sabar Untuk menunggu acara tersebut Namun masih ada beberapa hari Untuk persiapan nanti Jadi ikut rayakan hari berbahagia Untuk Lesnar dan kita semua setelah caption yang tentunya dituliskan oleh Ibu Harsi Mudah-mudahan semua rangkaian Dari awal acara persahabatnya hingga akhir Selalu tentunya mendapatkan kelancaran dan kesuksesan Amin ya persahabatnya. Dan jangan lupa sebelumnya kita akan menyaksikan acara Cinta Abadi Leslar besok di ATV Tetap stay tune di channel